Hello. Dah selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Case House. Aku dah sebut kesora. Alright, game horornya bertajuk Case House. Sama ada tahu semua? Setup baru. Nanti kita ceritakan nanti. Apa-apa pun kita teruskan tanpa buang masa. Gameplay recording belah sini pula hari ini, Okay Let's go. Let's go. Okay, bunyi kunci. Aku tak tahu game ni pasal apa. Aku tak tahu kenapa buka aku tadi macam tu. Uh, game ni dia pasal dia pindah, okay? Aku tak tahu lagi apa yang... Oh, uh, akhir -akhir background pasal wadom. game ni. Aku tak, tahu dia baru pindah. Sil, koniesna, net, no, si Alright, so kita akan letak ke atas... etik. Apa panggil? Loteng, loteng, loteng. Ooh, game ni. Grafik dia. By the way, rumah ni kita dah tengok banyak kali lah. Rumah uh, yang sama. Удивительно, бывший владелец продал его по такой низкой цене. Oh! Но, неважно. Di beli rumah ni dengan harga yang murah ni mesti <laughs> Ini mesti beli waktu Shopee Sale ni. Oh, dia letak kat office dia. Okay, dia suruh tak dalam office pula. Ni coffee bukan. Ni coffee. Okey, ni office. office? Okay, office. Mana? mana mana Oh, sini. ну все Вроде все коробки занес Теперь можно прилечь немного отдохнуть. Oh, mari masanya untuk berehat. Gila lah rumah ada asli-asli macam ni Bapak lah. Huh. Okey, eh. <tuh> Aku tidur betul ah. Oh, ah, dah bangun dah. Dah bangun dah, sedar tak sedar dah bangun dah siang. Terus siang pun maghrib ni siap. Hasan, что <tuh> происходит? Что случилось с домом? Ah, uh, kerapo sound atmosphere dia macam tu. Oh, V. Alright, v untuk Vitrogen Aku ingat kamera aku belah sini Rumah Ah I'm behind you Alamak Oh oh Oh oh Ayy hey! Allah benda tu Ui ada ada klibat siak Tak sempat tengok dia macam alien And you are mine now Oh oh Let's go play in the other room skip your years open. Baiklah, baiklah baik okay. Oh, dalam laci rupanya. Itu itu dia aku nampak, aku nampak. Apa? Yes, aku dapat kunci. Kunci ni ke? There we go. Oh, happy birthday. Aku ingat kan KRJ ke tadi? А тут здесь взялась эта шкатулка. Похоже, к ней нужен какой-то ключ. Kita perlukan kunci. Ui! Ah, tudah digal. <laughs> Ya Allah Tu tadi kat belakang ni ada kan Uuu uh, dalam gambar tu Aku perasan aku tengok atas Ya Allah Berdebar berdebar Ok so aku perlukan kunci tu Aku yakin pintu ni sekarang dah buka There we go Alright so what now Almari Bawah atas kita pergi bawah lu Alright Ok bawah tak boleh pergi So ataslah kita Oh etik etik Lupa eh Bukan tandas buka tandas oh ni bilik kita oh yo yo yo yo iserau juga adik Sekitar ada buku eh jap ni bilik yang sama up ui paranormal kalau kau ada di sini kau tunjukkanlah okey kita kena cek laci aku rasa oh ada tape rasa hmm menarik na cherdake dolzhen byt stary televizor i videomagnitofon okey So kita dah dapat tip, kita kena pergi atas. Jom kita tonton video. The oh, Ini paranormal dia. Uni yeah, oh, bit tadi. First, like okay kita kena cari candle. Aku dah cakap dah nak sambut apa jadi. Jigalong kau ada di sini muncul lah. Astaghfirullahalazim. Uh, seram doh macam ni. Candle, candle, candle. Wah, ini basikal ni tak ada sebelum ni. Oh, tu candle. Apa oh, boleh ambil? Let's go. Muncul lah Jigalong kau ada di sini. <laughs> jangan muncul, jangan muncul. Okay. Aku tak suka paranormal-paranormal Tutup pintu, tu pintu Okay Luar ni ada apa-apakah? Ui, jangan, jangan, jangan Ini berapa tahun ni sebelum rumah ni datang? Ini mungkin pemilik sebelum ni Oh, selamat hari jadi Ay. Oh, nyalakan okay, sampai jadi yang keenam, 6 Alright, then Okay Hey! Aku tak boleh, dua benda tu. O oh, ni dia. Vi si atim. Kenapa aku takut dengan budi hitam tu? Tak ada. Toyo match. Похоже Find the box with the glow stick. Aku bukan ada glow stick. O oh, ni dia. Ni gerasi berapa banyak yang tu. Ходь жо, пей жи. Tu. Yeah, tak, terang kita... sikit. Sebelum dan selepas. Better go to the basement. Let's go basement. Okay. Turn on the generator. Generator ya. Yeah. Kita dekat basement sekarang ni. Oh, ni dia generator. Ya Jangan macam carut. Meletup siak Generator. Ah tu bukan generator. Hai, ah, mari genereternya. Water tank container. Ah itulah generatornya kan? Ke Oh, dalam ni. Oh no. Oh no. Owe atmospheric dia memang best gila siak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 Oh, uh, pergi bawah tanah. Orang yang sebelum ni. Jangan muncul sekiranya kamu ada di sini. Sila keluar daripada rumah ini. Itu macam apa kan? Kami akan menjalankan semburan. Kita pergi belah kiri dulu. Walaupun dia tak afdal. Okay, kiri, kiri, kiri, kiri. Hey, Allah Akbar. Okay, mana ni sebetul lah jalan sini ya? Oh. Wei, jap jap sekejap apa jap. Oh god. Mayat siap. Oh oh. Eh aku, <laughs> okay. aku yang buta. Okay Aku yang buta kan. Di atas ini ada benda lah aku tak berasa. Hacik dia. Ah, aku cari dekat 10 minit guys. Tak apa. Siapa so, benda ni aku tak faham. Darah. What is this? Bakot. And then ada kunci Tiba-tiba pula ada kunci kat sini kan Aduh Magic tu Eh tak boleh ambil There we go Time to gerak Okay 10 minit aku mencari Tapi tak apa Alright mesti recording We good We good Okay dia punya horror tu dah hilang Tapi tak apa Ah Okay <laughs> Baru cakap Baru cakap Okay sound dalam game ni memang padu Oh Yup Ini bukan bilik yang Oh no Ini adalah bilik yang Ritual tu Oh oh Oh oh This is oo Pecahkan oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo Udara oo oo oo oo oo oo oo oo oo uno oh, Oke okay, gerak lu. Tapi tip mesti kena pakai kak. kena kena gak peminat tip. Tip mesti kena kena. Oi. Hey! Ya Allah, hai. Hey. Ala aku tak sempat nak tengok tip tu. Pas sudah aku sampai kat ni pula. Hotel hotel lah. Ah bila lari lari lari lari dia, dah, dia, dah, dia, dah, dia, dah, dia dah kena ni dia dah kena dia kena rasuk. Semua pintu tak boleh buka. Woi boleh buka. Astagfirullahalazim lari ke lari ke lari ke. Lari. Okey okey okey aku tak buka pintu pintulah. Okey aku janji aku janji. Saya berjanji saya tidak akan membuka pintu. Tak ada buat orang kejar. Okey pintu depan. Baiklah baiklah baiklah. Okey. Alright. Apparently, okey nak tahu tak apa berlaku? Aku punya game crash kat sini. Baik. Alright, sekarang dah okay. Kita akan pasang balik tape tu. Aku kena ulang balik eh semua eh. Sebab crash. Dia tak ada checkpoint. Itu lagi seram. <laughs> Itu lagi seram. <laughs> aku nak nangis asanya. Oh dia punya ni kamera dah pecah weh. Kita tengok ada orang mati lagi tak kat sini. Oh tak. Okay ni maybe dia, aku rasa dia nak keluar ni. Oi. Okay pintu tak boleh buka. Oh ada kunci, ada kunci Aku pun nampak Yes So kunci tu tu pintu ni ke? Bukan Ada kunci There we go Let's go Gerak lu Papa Roger Oh mak kena blok Aduh Macam mana kena blokkan sofa siapa pula yang blok muka aku ni eh, Tepi, tepi, tepi Sekejap Jalan ketik ditutup Yo, jalan tu kena tutup senyap Nak tak nak kita kena pergi bilik ni Yep. Bilik ni. Macam ni lah cari dia mati. Oh, inilah kunci tu. Apa dia dalam kotak ni? Ini macam kotak muzik je. Kan? Okay. Ah! Uh, ya Allah telinga aku. Твою мать. Нужно поскорее rumah ni diganggu oleh gelambak hitam, ya, gerak lu. Jual properti Kita pula kunci, ambil pula kunci, kita pula buka kali ni. Okay, ready guys? Berlindung, berlindung macam biasa, berlindung. <laughs> Bunyi dia yang padu tu Penyebabkan aku pun ikut masjid Ready guys ready, ready Kuatkan jiwa Kentalkan jiwa anda Habis Belakang aku ada Habis Habis Bunuhlah saya Bunuhlah saya Apa tu Wait what Hello. Wait Hello. Oi, hello. Aku dah tahu kau akan datang. So mati lagi. Uh, tengkuk-tengkuk guys, tengkuk. Itulah dia. Alright. Curse house yang bukan sahaja horror tetapi menyebabkan game itu crash. So yeah black screen ada lagi benda nak tambah tak ada. So itulah dia ke sahajus terima kasih banyak banyak kerana menonton. Ah oh, oh belum I belum belum. Jaja jokes. Ini bahasa apa ni? So pengajar itu jangan beli rumah yang harga murah. Okay mungkin rumah tu ada something yang fishy something yang orang cuba sembunyikan macam tadilah ada lembaga hitam tak ada siapa boleh apa hilangkan lembaga tu tak tahu lah mungkin orang dalam ni makan ubat banyak sangat aku <laughs> aku pun tak tahu so itu dia to house uh, a very very good horror experience -nya game jump scare dia memang dapat aku banyak kali eh. sebab dia sound and hantu dia tak takut mana pun tapi sound dia tu dengan atmosphere dia yang build up tu menyebabkan aku terkejut Walaupun aku record dua kali sebab Crash Tapi tak takpelah uh, Terima kasih banyak-banyak sebab menonton Kalau korang suka dengan video ni Macam biasa korang like Kalau korang terkejut sekali dengan aku Korang like juga Korang share video ni Jangan lupa untuk subscribe juga uh, Kita jumpa lagi Next video Bye-bye